oke okay, teman-teman bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya sedih di dari kolom jaya semoga kita semua dalam uh, tetap dalam limpahan rahmat dan lingkungan Allah subhanahu wa ta'ala kali ini saya akan ke mantenan dan sekaligus review sistem kampung seperti apa di perangkatnya seperti itu kemudian sistemnya seperti apa Uh, kalau nanti di tengah-tengah Video saya banyak menjelaskan Itu semata-mata agar uh, Lagunya tidak kena copyright Biasanya di mantenan itu kan uh, Lagunya yang dipakai adalah Lagu-lagu umum yang biasanya Sudah ada copyrightnya seperti itu Oke okay, teman-temannya Mari kita lanjutkan nah, ini. yang lain rekam manten saya rekam ini nah begini kita inti powernya walaupun tidak dibongkar saya belum dapat izin ini oke okay, teman saya ini ngerekam dari jarak sekitar 100 meter eh. ya 100 meter kurang lebih dengan mic internal saya belum menemui operatornya. Oke, seperti apa komunen-komunenya antara ini kita lihat ya. Oke teman-teman ini dari dalam ruangan jaraknya kurang lebih 50 meter. Ya ini you. Kalau dibilang Menggetarkan kaca, ya. Menggetarkan, sih kalau dibilang menggetarkan kaca, menggetarkan, sih. Oh, ini. ini kaca lemari, ya, yang bergetar, ya, seperti itu. Oh, ini. Bergetar, ya, seperti ini, teman-teman. Oke, saya tetap ngomong, takutnya kena ini, kena apa? Copyright seperti itu. Oh, oh Jeng, B. <laughs> ya. Saya belum ketemu dengan operatornya. Ya, semoga sound system kampung tetap berjaya, teman-teman. Di tengah pandemi yang mencekik. Aduh, luar biasa. Alhamdulillah ini masih ada tanggapan. baru ketemu, amin sih. baru ketemu operatornya di sini. ya ini baru ketemu operatornya. yang masuk ke YouTube. nah ini. operatornya baru ketemu. ini nyereng ini operatornya. oke. saya telah ini minta izin. Dek ada izin Mareng gula rekam Niki rekama eh dapat izin oke teman-teman ya kalau udah sambil ngomong aku kena copyright eh teman-teman ini pakai mic internal HP ya udah pakai eksternal nih, nih, nih. ini operatornya ini Operatornya malu -malu ini operatornya ini, malu-malu ini, ini ini ini saya akan dekatkan ini kenapa mereka mixer nih merek apa mixer nih beringer ya ini mixernya merek Behringer. saya sambil ngomong takut kena copyrek teman-teman empat ya ini empat stereo kayaknya ini. Oke ini mixernya behringer teman-teman Oke ini ini, ini equalizer -nya. oke ini, ini, ini. ini equalizer -nya prosesornya lihat sendiri ini kan power kekuin speaker speaker ini untuk speaker jorong teman-teman oke dari dari hp langsung ke langsung nyetel dari youtube biar. langsung nyetel dari youtube nih kan Oke ini Dari HP langsung ke mixer Equalizer uh, prosesor Langsung ke power ampli. Oke kali ini saya akan sedikit ya, Melihat yang unik ini Power supply nya Kontrol tegangannya Luar biasa itu Lampunya banyak sekali Mulai dari hijau, oranye, merah, putih biru sampai dengan hijau. Staffpol ini enggak, kebayanan apa nih? Kak? Kanun ini neka. Ka? Oh, mencetakilkan anuna mixer ini. Trafo anu puter nih kayak gue agak kenceng ya. Nama? Lampu. Oh, lampu. Oh, ini untuk lampu. Oh ini ini ini. Ini untuk lampu yang ini, ini untuk lampu dua. Karena salah ini itu untuk uh, speakernya ini untuk lampu, ini kak kaguhin apa nih kak? Panel nih kak, lampu juga. Oh lampu. Oh pokoknya listrik secara umum, oke. Okay. Oke okay. okay, teman-teman. Ini KDS pimpinan bapak Mas Tuki. kan bakun bapak Mas Tuki. Ini? Pimpinan bapak Mas Tuki. Tangga ya, oke. Okay. Di tengah pandemi, mudah-mudahan sound system kampung ini tetap ada tanggapan. Kasihan, ngantuk, mati makan, tapi ngantuk, mati. Hei, huh? hey. gitu tadi disuruh tidur. Nah ini yang diajakkan Abi. Tadi dulu tidur. Sekarang ngetuk. Oh, uh, pasti Eh, uh, kan? ngantuk kan? Eh, kan mau. ini dulu,